Kembali lagi dengan Mimi, Cindy, juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di masalah emang ada, ada. tapi ada, <laughs> tanpa, tanpa masalah tidak ada masalah emang ada. Lihat ya kan sih kita memang membahas masalah yes. supaya berbagi gak jadi masalah. kebenaran, berbagi wawasan supaya somet-somet di sana. Yang punya masalah menjadi, oh ternyata masalah gak ada, itu ya. Hmm. Nah, masalah apa yang akan kita bahas kali Hari ini, Kak Indi? Masalah pasangan, mm -hmm. Yeah. Hmm. masalah aku susah move on. Move on, yeah. susah move on. Susah move on, nih yeah. <laughs> yeah. yeah. Jadi ada soulmate kita siapa? Mm -hmm. Zafira. Zafira. Zafira. Soulmate Jakarta, kita Zafira kakain. dari Jakarta, dia punya, punya problem, punya masalah nih, Mbak. Hmm. Dia situ, sedang uh, mengalami proses perceraian dengan hmm. di pernikahan pertamanya, hmm. ya. Hmm. tapi dia dengan suaminya berbeda negara ya, gitu. Berbeda jauh, berbeda hmm. gitu hmm. <coughs> Lalu? Tapi, hmm. dia jauh, berbeda jauh, berbeda jauh, Masih, jauh, berbeda jauh, berbeda jauh, berbeda jauh, berbeda jauh, berbeda rasa berbeda Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah. Ini lomba, nah, terus dia minta dibantu nih sama Mia. Gimana sih, nih Mia? Caranya, gue tuh harus move on. Gini. Aku ingin move on dia hmm. bilang kan. Move on ya. yang mungkin move on lebih gimana kali ya? Lebih ya, gimana sih caranya move on batu, yang batu, benar oh, gitu, kan, si, mbak, gitu Yang sesuai gitu. dengan hmm. ajaran. Pasti beda ya. Maka, <laughs> kalau <laughs> ningkas sama move on zaman pacaran, ece-ece cinta monyet. Bukan ya. Kan? Beda. beda. Apalagi Kanya. udah punya udah punya ya. anak. Oh, ya punya kan? anak ya. Udah, ya. Udah, udah. Apa? Gitu. Hmm. Gimana Gimana caranya? Iya, sebenarnya gampang sekali karena kita tahu bahwa uh, perilaku ditentukan oleh keyakinan, keyakinan. yang nah. ada di kalbu kita. Jadi memang kalau kita ingin melakukan perubahan, move on yang tadi disampaikan apakah benar bahwa dia ingin melakukan perubahan karena hmm. lebih baik. Hmm. Nah, itu ya kan? Nah, kalau seperti itu tentunya yang harus digarap ya isi kalbunya kan persepsinya maksudnya persepsinya karena kan move on itu berarti ada perubahan yes. ya. nah yang namanya perubahan ada dua hmm. ada perubahan yang instan ada perubahan yang uh, apa uh, berproses gitu ya. perubahan nah. yang selamanya ah, nah, okay. gitu kalau permanen. yang permanen permanen kalau perubahan yang instan cukup hmm. mengganti perilaku aja Misalnya hmm. Hmm. yang tadinya sering liatin foto sekarang tutup tutupin, hmm. perilaku, ya, kan? ya itu perilaku hmm. kan, pokoknya tutup semua hubungan, uh, so sosial media, hmm. Hmm. media. pokoknya nggak mau ketemu, nggak terima telepon, nggak terima itu namanya perubahan perilaku. Okay. Nah kalau perubahan perilaku uh, gampang memang, tapi nanti ini seperti time bomb, hmm. hmm. iya hmm. ya, ketika udah lama-lama numpuk, ya meledak gitu ya. Hmm. Dan itu nggak hmm. enak banget bagi yang punya hati. Iya ya, karena walaupun hmm. udah nggak telepon, udah gak apa-apa, tapi, tapi kan di sininya masih, masih e -e, menahan ya, gitu, menahan. Nah, nah okay. tapi kalau misalnya merubah e perilaku gitu ya. yang hmm. mau yang e apa tadi permanen, permanen hmm. tentu yang kita harus rubah adalah persepsi. Nah, hmm. persepsi itu sebenarnya adalah keyakinan yang bersemayam di dalam kalbu kita. Artinya kita yakin betul terhadap sesuatu maka walaupun kita nggak mau dia tetap bisa misalnya misalnya saya yakin banget, ya, di persepsi saya saya hakul yakin bahwa nab, e, babi itu haram hmm. ya kan nah, jadi apapun pro, e, fenomenanya mau kelaparan ya kan walaupun saya ya. di negara mana yang ada ba, cuma e, lauknya tuh babi gitu ya eh, saya nggak akan makan Walaupun di tiupin sama orang enak loh kan katanya ada nih boleh makan kalau mau mati saya nggak bakalan karena saking hakul yakinnya. Nah sama seperti itu bagaimana hmm. uh, satu sudut pandang menjadi hakul yakin di dalam hati kita hmm. sehingga kita nggak uh, lagi mundur belakang. Walaupun sebenarnya kalau dia misalnya kalau tetap itu tadi rasa, rasa sayang gitu sama yang lalu gitu, kan sebenarnya gak masalah, gak apa-apa, ya kan gak dosa kan dan dosa itu ketika rasa itu membuat gak ikhlas, jadi marah, ya. pasangka buruk, itu hmm. jadi tidak, jadi salah oh. kalau cuma inget, karena ya gak apa-apa, tapi kalau membuat dia jadi, uh, jadi stress, ya, ya, ya, ya. ya kan, dendam. Nah, dendam. dendam, stress itu kan uh, <coughs> adalah jika hmm, bakalnya melakukan uh, ketidakharmonisan jiwa, bagaimana jiwa yang tidak ya, harmonis ya. itu kan marah, kecewa, sedih, was-was, khawatir, panjang angan. Nah itu kan hmm. uh, itu ya namanya uh, ya. seperti enak, itu rasanya. kalau kalau ganggu ya jiwa hmm. yang hmm. tidak harmonis. Tidak gitu. harmonis. <tuh> <tuh> <tuh> Jadi sebenarnya. Cindy, Mimi, kalau menurut mm -hmm. aku, bukan move on-nya yang membuat mm -hmm. itu jadi salah ya. karena gak move on juga gak apa-apa tapi dampak dari move on membuat kita yang membuat kita melanggar perintah-perintah Tuhan itu menjadi salah berarti move on yang manahnya itu ya? ya jadi tujuannya mau, ya, tujuannya mau move on apa? Mama, betul, betul iya, iya, iya mungkin seperti mm -hmm. ini tujuannya untuk Mungkin mencari pasangan hidup yang lebih baik kali ya mbak, mungkin iya. dia bertanya move ke Move on untuk ke pasangan mau. selanjutnya. Oh, ya, hmm. gitu. ya. Nah, memang kalau urusan seperti ini jadi seseorang itu mau move on karena dia mau menjalin hubungan yang baru. Iya. Gitu ya. Memang perlu disadari dulu bahwa setiap perceraian itu kan sebenarnya suatu perceraian itu kan uh, tidak di Allah tuh nggak suka eh, uh -huh. perceraian, ya, perceraian uh -huh. walaupun Setelah diperbolehkan ya. berarti kan nggak ada yang namanya perceraian itu takdir nggak hmm. mungkin hmm. Allah nggak suka lalu Allah tetapkan tuh nggak mungkin uh -huh. jadi perceraian tuh umumnya uh, karena egonya masing-masing tuh eksis uh -huh. Berat, kecuali uh, uh, murtad uh -huh. dan KDRT ya uh, nah, itu itu nggak masuk ya. ke dalam konteks yang uh, yang uh -huh. Allah nggak suka ya justru Allah menyuruh karena menyelamatkan Masukkan jiwa ciptanya. Hmm. Nah, tapi kalau ketika dua-duanya egonya eksis berarti perceraian itu akibat e, kesalahannya sendiri masing-masing hmm. nah berarti perceraian itu adalah satu kegagalan ketika tujuan pernikahan ibadah hmm. berarti kan gagal, ya. gagal menahan hawa nafsu ya. seperti itu ya? iya, itu sebenarnya nah, kalau orang menyadari bahwa perceraian itu adalah satu kegagalan Harusnya kan dia memperbaiki diri dulu hmm, Oke okay. Ya kan, dia memperbaiki dulu semua yang gagal dia Dia evaluasi, introspeksi diri Lalu dia perbaiki, dia cari penyebabnya lalu dia perbaiki Kenapa gitu Ini konteksnya Ketika ingin uh, Menjalin hubungan baru ya uh -huh. nah, Disitu kan di Al-Quran dikatakan, wanita baik untuk pria baik, pria baik untuk wanita baik, <tuh> wanita pezina untuk pria pezina, pria pezina untuk wanita pezina. Jadi haram hukumnya, wanita pezina dapat pria baik, pria baik dapat wanita pezina. Nah, itulah kenapa, kalau kita menyadari bahwa perceraian itu adalah kegagalan kita terhadap... Ketaatan, ketaatan terhadap Tuhan dan hmm. Rasulullah Sallallahu Tentu kita akan memperbaiki diri karena kita menyadari kalau kita memperbaiki diri maka Allah akan mempertemukan aku dengan orang yang Pantasan. baik. Karena memang janji Tuhan seperti itu. Hmm. Allah yang memantaskan ya. darat kita sudah, hmm. sudah memperbaiki, memperbaiki diri. Iya. Sudah memperbaiki diri. Hmm. Iya. Jadi yang... memperbaiki diri itu kan memantaskan ya. diri kita. Nah, kalau kita belum memperbaiki diri, uh -huh. Uh -huh. lalu hmm, kita ya mencari terus. orang lain, ya kita jangan berharap dapat pasangan yang, baik kan baik pasti dapatnya tadi, yang ya. sama. Nah, yang jadi itu. tidak, uh, apa ya, bukan nggak mungkin kita akan, uh, akan terjadi Menang perkawinan ke, yang kandas lagi. <kuh> kegagalan hmm. lagi, Ada ya. kegagalan yang kedua, uh -huh. gitu. Jadi memang bisa tujianya. mengambil pelajaran dari kesuksesan ya. yang gagal ya. Lagi uh -huh. ini ya, mbak. Uh -huh. ya? Si. Uh -huh. ya. Itu ya kita evaluasi hmm. diri ya. dulu ya. Iya, karena nggak mungkin hmm. uh, Allah itu memberikan satu ujian hidup, uh -huh. tapi sia-sia bukan untuk apa-apa nggak -apa, mungkin. Ya. Ya Pasti kan? untuk kebaikan kita Pasti ya. Pasti untuk kebaikan ada kita. Hmm. Ya. Ya. ya. Nah kebaikan kita tuh rata-rata orang hmm. gak paham. Apa hmm. sih kebaikannya buat saya gitu hmm. ya. Hmm. Ya kan. Ya. Nah, ini kan hmm. baik buat saya yeah. ya. Kebaiknya dalam hal apa gitu. Saya bisa memperbaiki keburukan saya. Semua gitu. orang bisa melihat ini <tuk> ya. Ya. Ya. Jadi, <tuk> <tuk> itu Iya. Jadi, jadi maksud ya. Allah itu kebaikan itu adalah yang bisa membuat kamu ke surga. Aku jadi memperbaiki lebih baik akhlak. Karena tujuan manusia kita. diciptakan adalah untuk ketaatan. Ya. Mengabdi. Mengabdi, berarti Segala yang Allah kasih kepada kita yang nggak <coughs> enak itu supaya memperbaiki kualitas pengabdian Pengabdi. kita terhadap Tuhan. Justru malah semakin dikasih nggak enak, tapi kita bisa melalui itu justru di situ ya mbak ya. Nah, iya. iya. Iya. Karena persoalan iya. itu. Dari Allah, jadi hmm. jangan bangga dengan persoalan-persoalan yang menyakitkan. Karena itu, dari Allah hmm. kita tuh harusnya bangga ketika melewati persoalan menyakitkan itu. Kita di dalam koridor selalu, itu, itu baru, baru bekerja, karya kita Disitulah baru memperbaiki dirinya, tuh iya, nah, jalan, jalan ya. jalannya. Mm ya, -hmm. berapa banyak yang dulu saya juga gitu, kan? <coughs> aku juga dulu gitu, artinya selalu bangga dengan kejadian-kejadian uh, yang menyakitkan dulu hmm, kan saya iya. di sini alhamdulillah udah lewat entar hmm, dulu hmm. udah lewat, lewat dan iya. fenomena itu dari Tuhan tapi bagaimana kamu melewati ini itu karya kak, kita itu sama. yang dinilai Apa, itu. Iya, hmm, apakah hmm, dalam melakukan itu dalam diproses waktu itu saat menyakitkan itu saya menghujat orang hmm, hmm. saya marah-marah saya kecewa saya prasangka buruk itu yang akan E, dilihat hmm. gitu. Kalau kejadiannya kan dari Tuhan, ya, ya kan Tapi bagaimana orang. Uh -uh. Bagaimana hmm. kita menghandlenya itu ya, ya, yang, ya yang dinilai. Ya, enggak enak, ya. enggak enak uh -huh. itu uh -huh. ya. Uh -huh. Umumnya kejadiannya orang bangga <coughs> wah iya. saya tuh pahit, nggak oh. kayak kamu, saya uh -huh. mah gini-gini. Sebenarnya bukan itu. Bagaimana mm -hmm. kita melewat, sorot, hati Selama itu? Gini, iya. ya. mm -hmm. nah, kita tuh <-s2> Ketika kita sorot. disakiti pasangan mm -hmm. tapi kita ikhlas. Nah disitu situ tuh iya, ya. Iya di ya, kita ya. Kok. Karena kan mm -hmm. malaikat di kanan kiri tetap selalu mencatat 24 jam. Mm -hmm. Jangan lupa itu ya. Lupa. Lupa. Kita mau yeah. membangkang atau mm -hmm. kita di koridor mm -hmm. Allah. Mm -hmm. Ya. Itu dia ya yang menjadi catatan si malaikat kiri ya. kanan ya. kita. Iya. Jadi ya. balik lagi ke move on hmm. tadi. Ya. Ada dua ya. Hmm. Hmm. Mau yang mana? Mau yang mana? Yang perilaku nah. yang temporer yang itu permanen atau Dan mau ya. yang permanen? Yes. Ya. Dengan siapapun nanti kita berhubungan ya. akan ya. sama gitu ya. Akhirnya ya. akan lebih baik. Ya. Ya. Perilaku Kesempatan. tuh gampang ya. Semua orang bisa. <coughs> Misalnya yang kata-katanya tadinya tinggi terus dia jadi lembut, iya, bisa. Itu Semua iya, orang kayak eh, begitu. Mm -hmm. Lalu misalnya ya kan, yang tadinya nggak pakai jilbab sekarang berjilbab. Yeah. Yang tadinya berjilbab pendek terus panjang, gampang kalau itu, yeah. ya kan? Itu perilaku ya. Perilaku. Iya, iya, iya. Nah, biasanya perilaku itu memang e, ketaatan yang ditujukan kepada supaya dilihat manusia. Mm. Mm. Jadi <laughs> yang mencitra, itu benar-benar iya, iya, pencitraan. Ya. <laughs> makanya kan ada kan kalau kita lihat di TV ya kan kalau bulan Ramadan penyiarannya semua pakai ini itu kan merubah perilaku ya. kalau orang lihat kan ih mau pisan gitu uh -huh. kemana-mana bawa tasbih gini-gini uh -huh. itu perilaku ya, tapi bagaimana uh -huh. kalau merubah uh, persepsi keyakinan uh -huh. untuk menjadi satu uh, perilaku yang uh, permanen uh -huh. ya selamanya tidak terbendung itu berbeda. Jadi misalnya dia meyakini bahwa uh, Allah bersama orang yang sabar, ya, ya kan? Uh -huh. Lalu uh, sholat sholat itu utama. Nah, jadi dia akan tangguh. Uh -huh. Allah bersama orang yang sabar atau dizolimi transfer pahala atau sakit adalah penggugur dosa. Itu kalau kita bilang, ih kamu kasihan, ih eh, sakit, sakit berat Dia pasti gini, Alhamdulillah digut, Ditunaikan Sebagian dosa-dosa saya Walaupun kita bilang, ih tapi gimana Dia enggak Jadi tidak terbenduk ya, Berbuat ya. baik Begini, juga ya. gitu Jadi hmm. kalau misalnya orang bilang, ih Dia kan udah jahatin kamu, jangan kasih apa-apa hmm. Dia tetap tetapnya berbuat baik Karena buat dia berbuat baik itu emang perintah Tuhan hmm. Jadi ee, Begitulah Uh, perubahannya Nah, kalau yang Yang ini merubah persepsi Dalam kalbu Misalnya persepsinya tadinya Ya mm -hmm. uh, Kalau ingin orang berbuat baik Ya kita harus berbuat baik Itu kan persepsi lingkungan mm -hmm. ya. Harus diganti dengan Persepsi, Qur persepsi Quran Persepsi Al-Quran adalah Semakin banyak berbuat baik Semakin uh, banyak, banyak diberi banyak Tuhan diberi. Berbuat baik itu perintah Tuhan. Jadi, walaupun orang itu jahat sama kita, kita tetap berbuat baik, tidak terbendung. Gitu. Nah, jadi sekarang tinggal pilih, mau di, terlihat soleh di mata manusia, atau, atau mau maaf. terlihat soleh di mata Tuhan. Oh, uh, tentunya hmm. di mata Tuhan. Capek ya, kecitraan. Kita nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, kalau kita ingin tahu. di mata Tuhan, tentunya, kalau kita ingin Mm -hmm. Terlihat baik di mata Tuhan berarti kan kita akan merubah persepsi, persepsi Menjadi ya. persepsi Qur'ani ya. Tentunya semua di depan kita itu dalam tanggungan Tuhan Maksudnya gimana? Tuhan? Apapun, apapun, apapun yang terjadi Jodoh, Aha, rejeki, ya, ya, itu semua ya. tanggungan Tuhan Jadi kita sibuk dengan yes, memperbaiki sibuk Memperbaiki ketaatan, ketaatan kita, kualitas kita. pengabdian Maka ya. karena kita bekerja untuk Tuhan Memperbaiki kualitas kita sebagai Insan ciptaan Allah, sebagaimana tujuan kita diciptakan, maka Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Hmm, itu Tapi dia, kalau kita hmm, ingin kita di mata sempur. manusia, Tuhan nggak ya, ikut campur. Silakan saja. Ya. Itu pilihan ya Mbak. Pilih. Pilih. <laughs> Jadinya ya, kita secara mikir ya. aja itu ini banget ya. gitu. Beda banget. Jadi sebenarnya kalau kita <tuh> untuk yang Uh, yang, yang pertama itu perilaku yang uh, instan yang bisa dilihat mm -hmm. manusia sebenarnya kita bisa dilihat orang lain baik kan mm -hmm. nah terus nikah dong mm -hmm. Mm -hmm. udah gitu ketahuan dong belang nih kita yang gak beres juga iya. tapi iya, ketika kita sesuai kita ingin berbuat uh, apa meningkatkan kualitas ketaatan memperbaiki mm -hmm. diri sebagai ciptaan, ciptaan Allah, Allah. Mm -hmm. ya tentunya kita nggak terbendung gitu, uh, yeah. jadi mau uh, Modem, pura. Iya, Allah iya, yang itu iya, campur iya, nggak kan? ada pura-pura mm -hmm. apapun yang dilakukan iya, pasangan iya. buat kita nggak masalah. Yeah. Huh. Jadi oh, iya. yang ada kita buka kalau yang sekali. tadi kita menukar mm -hmm. orang lama yeah. dengan uh, orang, orang baru, kan? kalau yang permanen yeah. kita menukar orang lama dengan Allah. Oh, indah banget itu, <laughs> <Yes>. cakep <laughs> banget. Hey. Uh, <laughs> ya, <laughs> mau dengan siapapun ya. Betul tetap hmm, kita tetap memegang ajaran in ya. ya. tetap memantaskan hmm, diri dulu iya. sesuai iya. kita tadi diciptakan hmm, sebagai hmm, makhluk cipta maksud Allah itu, iya. itu ya baik hmm. kayak baru nanti Allah tuh yang turut campur hmm, ya hmm. mau dipas menghadirkan siapa, siapa yeah. jadi udah gak jadi masalah, nah, pastinya. masalah iya. udah ngerti bahwa yang hadir di hadapannya pasti dari Allah, di Allah. Hmm. itu akan pasti membuat kita kan. tangguh dalam hidup jadi oh, okay. e, kalau kalau dulu e, apa tuh namanya apa-apa kita untuk suami hmm. untuk anak yeah. kalau sudah di sini ya apa yang kita lakukan diillahi oh, taala mm -hmm. yeah. mau suami terima mau anak nggak terima kita tetap berbuat enak <laughs> banget ya tetap, tetap masak burus, walaupun ya. tadi dimakan, ya kan kayak gitu contohnya ya, contoh, <laughs> ya. Mm -hmm. curcoy yeah, tetap berkata manis setiap iya jadi memang begitulah indahnya kalau persepsi kita selaras al yeah, sudut pandang spiritual yeah. itu ya yeah. mm -hmm. enak yeah. ya <laughs> nggak capek gitu enggak yeah, capek ya yeah. bener, emang enggak ada masalah jadi iya <laughs> mm -hmm. yeah. yeah. Jadi ternyata move on tuh, move on tuh, move, ya. -huh. move on perilaku atau move on memperbaiki diri ini. ke arah yang ya. lebih baik. Iya, jadi kita main kemantepan, menemukan orang, menukar orang lama dengan orang baru, atau menukar orang lama dengan tuhan. Wow, keren, <tid. tid> <tid> oh, oh. keren. Ya kalau kita ya. menukar orang dengan orang, sebenarnya waktu itu kita menikah atas dasar cinta kalau setelah mengenal Allah tempat sini kan saya I love you karena Allah kan. iya. Itu lagi gitu pastinya. Iya. Menerimanya kalau karena cinta zaman dulu kan itu ya. Kalau sini. Iya. Ini kerjanya di mana, kaya nggak gitu ya kan? Ya. Tapi kalau ini kan enggak kalau ini dia tahu begitu, dia pasti tahu ada rasa sesuatu yang membuat eh uh, tujuannya sama, sama ya. Ya. Itu, sesuai ya. dengan tujuan PTDN namanya ya, Allah yang ngatur hmm, sih ya iya. pasti. Jadi, aduh itu. pasti <laughs> <laughs> Rasanya menukar yang lama dekat aku, ya, ya, ya, itu balik tergantung akunya ya, mau iya. <laughs> yang mana sama iya. mau, mau nggak sih menukar iya. persepsi mm. itu ya, keyakinan-keyakinan itu ya mbak ya ya, makanya kalau move on Hmm. Move on dari orang ke orang, sama move on dari orang ke Tuhan kan beda Buh, ya. Beda banget, <laughs> beda banget. <laughs> Biasanya kalau orang ke orang, besok juga bisa ya, Mbak. Siapa? Hey, Siapa? So <laughs> Cuma dari orang ke orang Sia, tuh mau buat kita kan jadi. Uh, Mengendalikan mm. yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, Aduh itu masalah banget itu loh sih Lagi namanya ya. ya, ya kan? Orang <laughs> ke orang. <laughs> ya. Tapi kalau so. dari orang ke Allah hmm. itu semua dalam <laughs> kendali kita. Ya, kita betul. mau taat sama Dia Allah atau Rasulullah. Itu prosesnya pasti atau enggak. ya. Hmm. Sungguh-sungguh harus. Ya. Ya. Iya. Itu banyak kepahaman hmm. tuh mbak ya di belakang <laughs> yang harus kita <laughs> gali ya. <gali, ya. Yeah. Uh. Dan bukan bukan perjalanan yang instan. Iya. Pasti kebahagiaan sih ini. Tapi uh, uh. bilang tukar orang lama, sama Allah. Waduh. <tuk> <tuk> iya, iya, iya, iya, iya, iya. Balik lagi <tuk> itu kalau... Kenapa menenal. sih kita... E, menikah e, waktu itu kenapa kita... terjadi perceraian gitu ya. Mm. Karena ego sama-sama kan eksis, e, eksis. eksis. Nah, berarti kan pada saat itu kita ingin orang... pasangan kita sesuai, sesuai dengan nih. keinginan kita. Nurut mm. gitu. Begitu nggak nurut, No, gitu ya. Berarti kan sama saja pada saat itu orang itu melekat di sini. Nah, nah jangan dong dia. kita membuat kesalahan yang sama, membuat mm -hmm. pasangan jadi ilah, sehingga mm -hmm. Allah keluar dari hati. Padahal paling enak kayak itu ya mbak, belajar ya. dari pengalaman sendiri ya. Iya, mm harus -hmm. kan kita ya, pengalaman betul. sendiri. betul. Melepaskan iya, melekatan, melekatan iya. supaya Absolutely. hanya Allah ada di mm -hmm. hati. Benar ya, yang bikin kita marah sama pasangan, karena kita mau pasangan kita seperti Sesuai apa yang gitu. kita ya. mau, berarti itu melekat Sesuai ya iya. Oh, kemelekatan. Oh, hmm. iya, kemelekatan Kemelekatan iya, ingin iya. merubah Kemelekatan membuat kita jadi ingin merubah Iya, iya, iya ya, Keinginan itu kan, Uish, nah, iya. itu kan kalau yang move on dalam arti uh, dalam proses per perpisahan nih, Mbak. Kalau mm. kita nih, Mbak, yeah. ini kita masih ada waktu buat move on, <laughs> merubah. <laughs> merubah bukan merubah orang yeah. lama yang lama. Bukan, ya, orang, orang lama keyakinan ke Tuhan juga oh, ya. Bisa, kita bukan merubah, bukan kita, kita meletakkan di tangan. Ah, ganti aja dia, yes. ganti Meletakkan apa yang kita ada kita di hati kita. Pelan -pelan. Jadi, bagaimana Somed Zafira? Silakan memilih karena tadi mbak Indi udah jelasin tuh panjang lebar kayak gitu ternyata move on bukan move on yang seperti dulu zaman kita cinta monyet. Nyata move on tuh ada dua ya kakak Indi ya, ya ada itu. dua pilihannya. Apa ah, aja kakak ini silakan mau Move silakan. on yang cuman temporer yaitu hmm. merubah perilaku dari orang ke orang lain move hmm. onnya, atau mau move on yang permanen. Yang dahsyat. Yang permanen itu, mengganti ya, mengganti dari, mengganti dari or, manusia ke Allah. Hanallah wudhu, uh. dor ciamik sekali. <laughs> Ini tepat sasarannya ya, move on ya. yang sesungguhnya kan seharusnya begitu, ya, kan? Iya, yang sesungguhnya. Ya. Silahkan uh. tentunya, kalau memang uh. ingin uh, yang mengganti dengan manusia dengan Allah, tentunya harus melakukan perubahan ke arah ke tata tata tata yang lebih baik. baik. Ya pastinya dong harus ada proses Bumai ada proses dari merubah hati. diri dulu ya. merubah ya. diri memantaskan diri dulu hmm. sehingga nanti Allah deh yang menghadirkan kan. ini, mempertemukan yang, pasti yes. yang terbaik ya. kan semua dari Allah yang terbaik hmm. ya kan sempurna ya. sempurna ya Allah yang kita yang ikhtiar Allah, ya Allah akan menunaikan janjinya Allah menunaikan janjinya Ya, ya. Hmm. ya. alhamdulillah <laughs> Amanah hmm. dari Soulmate Zafira Sudah kita Sampai bahas Hari ini iya. Dan jangan lupa Soulmate-Soulmate soulmate yang lain Masalah Emang ada Ada di Youtube Ada di Spotify Ada di Instagram, ada Facebook, di Facebook Dan juga, juga ada di, di TikTok, TikTok. Eh, Kita juga menunggu loh Kalau ada saran, Sampai ada pertanyaan ya, Atau membagi Facebook. Pengalamannya gitu. Kita butuh untuk menjadi bahan Channel kita atau DM di Instagram kita juga. Monggo, somit ya. Yeah, sepertinya kita pamit undur dulu. Yes, somit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.